halo berjumpa lagi dengan saya abem di saya tutorial desain gratis asastudio.org oke sekarang saya akan menunjukkan bagaimana membuat uh, mungkin narasi dan saya hapus semua di sini saya seleksi semua dan saya hapus dan sekarang saya mendapat seperti ini kosong dan saya menarik semua video ah maaf semua foto oke seperti itu dan di sini saya mendapatkan durasi jika saya menuju ke edit 7 7 detik dan saya akan menghapus audio dan saya mendapatkan foto saja dan di foto pertama oke okay, saya mau memberikan caption sekarang caption apa itu caption caption bisa kita manfaatkan sebagai judul dan mungkin dokumen tasi pembuatan iklan, oke mungkin semacam itu dan di sini besarnya saya berikan tiga dan saya berikan semacam ini lalu di sini ada preset saya berikan semacam ini Dan jika, oh, maaf. dan jika saya putar, saya akan mendapatkan tulisan semacam ini. Oke, okay. dan di sini saya mau memberikan beberapa animasi di gambar. Tekan shift dan seleksi semua, lalu silakan menuju ke animasi silahkan pilih dari animasi yang diinginkan mungkin saya menggunakan mungkin saya menggunakan ini untuk animasi dan di bagian sini saya menggunakan Mungkin saya menggunakan ini. Dan sekarang, jika saya putar, saya akan mendapatkan animasi dari foto, dan animasi dari judul. Oke, seperti itu. Dan sekarang, di bagian sini, mungkin di, uh, di sini, saya akan memberikan narasi. Di... Sini ada beberapa ini, add sound, jika Anda sudah mempunyai, mempunyai file dari sound, silakan Anda menuju sini dan add sound, jika belum, silakan menuju ke sini dan record narasi. Di record narasi akan ada semacam ini, dan jika saya klik record, di sini adalah tutorial tentang pembuatan slideshow dan animasi menggunakan window Movie Maker. Jika saya stop, maka akan ada semacam ini dan saya bisa menyimpannya, saya menyimpan di desktop. Mungkin audio 1. Oke, saya simpan seperti itu dan otomatis di sini saya sudah mendapatkan audio dan di edit di view saya tidak akan mendapatkan waveform tidak mendapatkan grafik tapi jika saya putar saya akan mendapatkan suara dan jika saya klik dua kali saya akan mendapatkan audio dan saya memperbesar audio jika saya putar seperti itu audionya kecil sekali Oke. Anda bisa menambahkan banyak ini caption jika saya memberikan caption seperti ini ini adalah mungkin saya berikan teknik teknik green screen mungkin seperti itu, dan saya bisa merubah mungkin 28, lalu warna seperti itu, dan outline saya berikan warnanya, mungkin hitam saya mendapatkan seperti ini dan saya bisa memberikan animasinya oke, mungkin seperti itu dan jika saya putar saya akan mendapatkan semacam ini. Oke. Okay. Anda bisa menambahkan caption lagi. Caption dua mungkin seperti itu dan Anda bisa merubah warna dan banyak hal. Oke, okay. semacam itu. Dan di sini ada edit tag, kita bisa mengedit saat kita memilih, dan edit tag langsung kita dibawa di sini. Dan di sini ada transparansi, seperti itu kita bisa membuat transparansi pada tag, dan oke okay, di sini kita mempunyai paragraf, kita bisa memberikan di kanan, di kiri, dan tengah. Lalu, oke, okay, di caption seperti itu, diedit caption, tag. Dan, oke, okay, di bawah saya mau memberikan kredit mungkin. Saya memberikan kredit, dan di sini adalah mungkin www.asa.studio. Mungkin sepajam itu di kredit belakang otomatis saya mempunyai hitam. Dan di sini saya mau memberikan animasi. Animasinya saya memberikan mungkin mungkin seperti ini. Jika saya putar saya akan mendapatkan seperti itu. Kredit dan oke okay, di kredit kita mempunyai beberapa pilihan di sini ada director, steering location soundtrack dan kita bisa memilih salah satu dan akan diletakkan di sini bersamaan dengan background dan backgroundnya kita bisa mengganti dengan klik dua kali seperti kemarin akan ada background seperti itu dan di home, ke kredit, kita sudah bisa. Dan di sini ada snapshot, kita bisa masuk di uh, sini mungkin, di sini ada caption 2, ada foto, dan jika saya memberikan snapshot, saya akan berada di sini dan saya simpan di desktop, snapshot 1 mungkin. Maka dia akan diletakkan di sini. Oke, okay, dia langsung dimasukkan di tengah. Waktu kita meletakkan kursor tadi bersama dengan tulisannya sekalian, jadi semua yang ada di sini akan di snapshot. Jika saya memberikan semacam ini, maka saat saya klik snapshot, saya juga akan mendapatkan seperti itu. Oke, okay, dan dia langsung diletakkan di kursor, sebelahnya kursor oke, seperti itu untuk snapshot dan add musik kita sudah kemarin, dan saya rasa seperti itu sangat sederhana dan kita bisa memberikan brightness di video atau di foto oke, semacam ini brightness dan di sini kita juga bisa memberikan brightness atau mungkin semacam ini. Jadi ada perbedaan dari sini. Oke, dan di sini bisa saya memberikan animasi. Saya memberikan seperti itu lalu di sini mungkin seperti ini. Dan jika saya masuk dan memutar oke, okay, saya akan mempunyai semacam itu dan mungkin sekian pembahasan tentang window movie maker dan uh, anda bisa import from device option dan di option sini kita mempunyai kemarin pemilihan dan di sini jika anda menggunakan menggunakan setting silahkan Anda pilih di audio device silahkan Anda memilih untuk recording di mobile seperti ini Anda bisa memilih mobile dan klik ok dan akan coba saya coba untuk merekod ulang dan di sini saya menuju ke home record narasi dan Halo, ini testing untuk record narasi dari Windows Movie Maker. Oke, saya simpan dan saya memberikan audio 2. dan saya simpan, otomatis akan berada di sini dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini. Halo, ini untuk dari Movie Maker. Oke, saya rasa keren dan Silahkan Anda mencoba, saya memberikan di sini juga, rekor narasi. Sekian tutorial dari asa Studio dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam! Oke, saya gunakan audio 3 dan simpan, maka di terakhir, Oke, okay, seperti itu. Dan, oke, okay, sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Dan jika Anda suka dengan video yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di Youtube atau kunjungi asasstudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi. Oke, okay, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.